Teman-teman, bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Kali ini, saya akan buat sebuah video sosial eksperimen tes kejujuran warga Klaten. Saya akan jatuhin dompet saya di depan orang yang enggak saya kenal sebelumnya. Saya akan menanyakan ATM terdekat, dan saya jatuhin dompet saya di depan orang tersebut. Semoga saja warga negara Indonesia, terutama warga Klaten, banyak yang jujur dan baik hati. sih pak, boleh numpang tanya? Uh, saya kan dari jauh, mau tanya ATM terdekat mana ya? di ya. Soalnya teman saya itu lagi di rumah sakit, nah dia itu mau bayar apa biaya rumah sakitnya, nggak ada uang mau pinjam uang saya gitu loh di enggak? Saya juga Oh, alah. Iya, in. Ya. soalnya segera suruh nang gitu, eh. Kasihan. Iya. Ya, ya tahu, Pak. Masih ya, Pak. Ya, betul. Terima kasih ya, Pak. ya atem apa aja dengan pinginnya bri so banyak soalnya ini ya. teman saya itu lagi di rumah sakit oh. nah dia itu mau bayar biaya rumah sakitnya itu oh. katanya lagi oh. gatal bang terus suruh nansur sekarang itu kasihan ya pak kasihan gitu bawa motor nggak bawa di sana nah, ya. kasihan dari sini ya. keluar sini ya mm -hmm. terus ke kiri atau dari sini pernah sini ke kiri ya. kurang lebih 1 meter itu mah di ada lima atau oh. cabang itu pusat. Bapaknya, Abangnya, bapaknya orang bapak bapak sini. Saya Pak Pakgeri saya. Oh, Pakgeri Pakgeri. Malapas <laughs> wow, ini. Jalan keluar dari sini mm -hmm. perempatan ini ya. Yeah. Dari kiri 100 m ke jalan. Oh iya iya. iya. Lagi nih, Pak direversing ini, Pak? Reversing ini? Oh, enggak usah, kontra main pasti. Ya udah, makasih, ya, Pak. Biasa, ngasih, Mari, Pak. <laughs> Oh iya Masih ya. sepertinya saya kan bukan orang sini ya apa itu? ATM terdekat mana ya? ATM iya ya itu loh matahari ini loh, sini loh oh, sini terus ktm itu soalnya teman saya itu lagi di rumah sakit nah, dia gak punya uang suruh kan seperti itu, pinjam uang gak bisa pulang, kasihan ya ayo, itu ATM di oh. depan itu ATM oh ya, makasih ya ibu ibu nya itu bener -bener itu ATM hmm? oh ya ya ibunya orang sini oh, oh. terima kasih ya Bu ya Bu oh, oh ya tapi salah kaki gae. Makasih, Bu. Uh, uh. Soalnya saya lagi bikin video lho, Bu. Ada kamera di sana. Pau. Saya mau ngetes kejujuran orang-orang Klaten. Eh, video tadi aku Kok diwarnai ya? Anu, dopek. Banyak. Boleh saya upload di YouTube, Bu? Hah? Eh? Boleh saya upload di YouTube? saya kali kebu, gimana? sebelah kali kebu yang kali kebu pak, singpatong kebu, trucu trucu. kata tahu bu, kata kamera. pak kaget kaya pak, terima kasih ya bu, maaf ya bu, pak. Maaf, sebenarnya saya lagi bikin video jauh buat di YouTube itu ada kamera di Dadah oh. <laughs> dulu pak, Tata dulu, Dadah. Soalnya mau mau ngetes kejujuran orang-orang di sini gitu pak. Bapaknya solo nya mana pak? lagi bikin video pak bikin kameranya di sana itu gitu. oh, oh, oh. <laughs> lagi bikin video buat di upload di YouTube mau ngetik judulnya ngetes kejujuran orang-orangnya di sini di banyak latihan oh, gitu tetap oh, oh. <laughs> dulu pak terima oh, ya. ya pak nah, sama-sama mau pak nggak nah, nah, nah, nah, nah. niat bohong saya biasakanlah <laughs> untuk jujur karena kejujuran itu menuntun kita pada kebaikan, dan kebaikan itu menuntun kita pada keselamatan Sekian video kali ini, semoga kita selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya